Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi. Di sini berperan sebagai Hasbi. dalam film ini, SB itu orangnya tertib, taat sama peraturan, disiplin, rapi, terus orang yang selalu ada buat irlangga sebagai teman baiknya irlangga sahabatnya irlangga juga teman Siti dari kecil sampai sekarang ora kurang film PRK Mongkowe menceritakan tentang persahabatan di sekolahan sini tuh sebenarnya suka saling suka tapi beberapa kali di kode SB itu enggak peka-peka SB bukan tipe orang yang peka di disini Adegan yang paling disenangi waktu di air terjun karena asik aja, nggak pernah ke air terjun. <laughs> <laughs> <tuk> Belum pernah sama sekali. Maaf buat teman-teman kalau ada kesalahan-kesalahan ini, soalnya baru acting pertama kali di film ini. Pengalaman pertama ini. <tuk> sebenarnya ya sama-sama sulitnya Alhamdulillah kalau buat sama teman-teman semuanya ya lancar soalnya teman-teman juga asik juga sama-sama belajarnya jadi nggak ada yang bisa disalahkan saling mengingatkan pastinya kalau ada kesalahan kita biasanya tag mulai dari pagi sampai malam ya Alhamdulillah capek tapi ya nggak papa namanya bisa uh, berusaha dulu Oke okay, buat teman-teman semua jangan lupa tonton film PRku mengkue hanya di PetScan terima kasih.